Christian Fjolizic setuju pindah Real Madrid Christian Fjolizic diincar Real Madrid di bursa transfer musim panas nanti. Kabarnya, penyerang sayap Chelsea itu bersedia pindah ke Bernabeu. rumah transfer mulai panas meski bursa transfer musim panas 2023 masih cukup lama. Dilansir dari Marka, Real Madrid mau menambah amunisi di pos penyerang sayap. Selain ini, cuma ada Vinicius Junior, Marco Asensio, dan Rodrigo, serta Valverde kerap dimainkan di posisi tersebut meski aslinya adalah gelandang tengah. Masih ada Eden Hazard, tapi sayangnya pemain asal Belgia itu masih belum dipercaya mengisi skuad utama. Christian Pulisic masuk dalam daftar incaran Real Madrid, apalagi Pulisic belum perpanjang kontrak di Chelsea yang akan habis pada musim panas 2024. Pulisic pun kerap alami cedera di Liga Inggris karena permainan keras. Belum lagi, The Blues sudah mendatangkan banyak winger baru, sehingga posisi pemain berusia 24 tahun itu tidak aman. Menurut kabar, pihak Christian Pulisic setuju untuk pindah ke Real Madrid. Asal tahu saja, Pulisic pun fans berat Los Blancos dengan idolanya adalah Luis Vigo. Menilik harga pasaran, harga Pulisic ada di angka 35 juta euro atau setara 565 miliar rupiah. Tentu, angka yang diyakini mudah ditebus oleh Madrid. Real Madrid Rencana Datangkan Penerus Benzema Klub Raksasa Spanyol Real Madrid dikabarkan akan mendatangkan suksesor Cristiano Ronaldo di Juventus. Hal ini dikarenakan kontrak baru Karim Benzema belum ada kejelasan. Real Madrid kembali dilanda masalah terkait perpanjangan kontrak pemainnya. Kali ini, Real Madrid mendapatkan masalah terkait perpanjangan kontrak penyerang andalan mereka Karim Benzema. Dilansir dari El Nacional, pembicaraan soal kontrak baru antara Real Madrid dan Benzema dikabarkan mandek. Padahal, kontrak penyerang asal Prancis tersebut akan segera habis pada akhir musim 2022-2023 atau tepatnya pada 30 Juni 2023. Benzema sendiri memang merupakan penyerang terbaik yang dimiliki oleh Los Blancos saat ini. Musim 2021-2022 lalu, Benzema berkontribusi besar dalam keberhasilan Real Madrid meraih dua gelar. Benzema mengantarkan Real Madrid meraih trofi Liga Spanyol dan Liga Champions dalam satu musim yang sama. Kondisi itu pun membuat juara Liga Spanyol musim lalu tersebut mulai berjaga-jaga dengan kondisi yang ada. Masih menurut laporan El Nacional, Real Madrid mulai mencari pengganti Benzema. Satu nama pun masuk ke dalam daftar prioritas mereka, yakni penyerang Juventus kelahiran Falahovic. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Flahovic pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Namun Los Blancos sepertinya harus merogoh kocek yang sangat dalam, pasalnya harga Flahovic bisa mencapai angka 90 juta euro atau sekitar 1,46 triliun rupiah. Dikira pengkhianat, Alaba beri klarifikasi. Alaba dicap sebagai pengkhianat karena tidak memilih Karim Benzema pada voting FIFA, malah Lionel Messi. Lionel Messi terpilih sebagai pemain terbaik FIFA pada penghargaan yang diadakan selasa 28 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Ia mengalahkan Kylian Mbappe, bintang timnas Prancis dan Paris Saint-Germain, serta Karim Benzema yang on fire bersama Real Madrid. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil voting dari tiap negara anggota FIFA, di mana Kapten Timnas, pelatih Timnas, dan wartawan diberi hak. Sayangnya, hal itu menjadi masalah ketika bocor ke media, karena David Alaba, Kapten Timnas Austria, dan pemain Real Madrid ketahuan lebih pilih Messi ketimbang Benzema. Alaba langsung diserang warga net di media sosial. Kolom komentar akun pribadi Alaba terus diserang loyalis Real Madrid, yang menyebutnya sebagai pengkhianat karena lebih memilih eks barcelona Para supporter Real Madrid sampai menyerukan tagar hashtag Alaba yang tentu dimaksudkan mengecam Alaba karena tak memilih rekan sesama Real Madrid hingga ex-Bayern Munich itu dituntut untuk pergi dari Los Blancos. Alaba kemudian menanggapi amarah para netizen. Ia menuliskan klarifikasi lewat Instagram story dengan menegaskan bahwa memilih Messi bukan pilihan dia sepenuhnya. Mengenai penghargaan terbaik FIFA, tim nasional Austria melakukan voting untuk penghargaan ini secara tim, bukan saya sendiri, tulis dia. Setiap orang di dalam grup berhak memilih dan begitulah bagaimana ini ditentukan. Ribut dengan Benzema dan remehkan Zidane, Presiden FFF No Legret mundur. Di belakang layar kehidupan pribadi Legret dikritik. Audit baru-baru ini atas tuduhan intimidasi dan pelecehan di tubuh FFF. Noel Laguerre resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden federasi sepak bola Prancis atau FFF, per Selasa 28 Februari. Laguerre terbilang sosok yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Sikap pria berusia 81 tahun itu kerap memantik amarah pemangku kepentingan sepak bola, baik dari dalam maupun luar lapangan. Perselisihan publik dengan Karim Benzema adalah hal yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Terbaru, Legret dianggap tidak menghormati legenda Zidane Zidane terkait isu pelatih Timnas Prancis sebelum akhirnya meneruskan kontrak di Dirdes James. Legret mengatakan bahwa ia tidak peduli apakah Zidane yang sebelumnya sangat diharapkan menjadi pelatih Les Blues akhirnya mengambil pekerjaan lain. Ia bilang tidak akan mengangkat telepon jika mantan bos Real Madrid itu menghubunginya untuk membahas soal kepelatihan Timnas. Di belakang layar, kehidupan pribadi Legret telah dikritik dan audit baru-baru ini atas tuduhan, intimidasi, dan pelecehan di dalam FFF membuat posisi pejabat veteran itu tidak dapat dipertahankan. Legret hari ini mengumumkan kepada Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Perancis keputusannya untuk meninggalkan jabatannya, begitu bunyi pernyataan FFF. Philip Diallo, Wakil Presiden, akan bertindak sebagai presiden sementara FFF hingga 10 Juni 2023, tanggal Majelis Federal berikutnya.